Halo galeri lovers Terkuak isi surat wasiat Ashanti buat Anang Hermansyah pasrah lawan penyakit siap hadapi takdir dilansir dari tribunstyle.com berawal dari sakit autoimun Ashanti buka-bukaan sudah siapkan surat wasiat bersama Anang Hermansyah ia tak ingin keempat anaknya itu ribut di kemudian hari nah seperti apa Keluarga Anang Hermansyah memang sering mendapat sorotan dari publik. Selain sebagai artis, mereka ini juga aktif dalam dunia YouTube dengan memperlihatkan kekompakan keluarga. Tak hanya kompak, Anang Hermansyah dan Ashanti juga begitu peduli akan kehidupan di masa mendatang Hal itu terbukti dengan surat wasiat yang ternyata telah mereka pikirkan sejak saat ini Ya baru-baru ini Asyanti belak -belakan telah mempersiapkan surat wasiat Untuk anak-anaknya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari Hal itu ia ungkapkan dalam video di channel YouTube Ayu Dewi Yang diunggah pada Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Awalnya Ayu meminta Ashanti dan Aurel Hermansa Untuk mengutarakan apa yang ada di benak mereka Saat melihat kata-kata yang sudah disiapkan dalam box Mulai dari kata selingkuh, stres, mantan, hingga uang Saat membahas uang, Ashanti pun langsung berpikiran soal anak Sementara Aurel langsung kepikiran dengan menabung Mendengar hal itu Ayu Dewi pun langsung penasaran mengenai cara Ashanti dan Anang mengelola uang anak-anak mereka Saat itulah Ashanti membeberkan kesepakatannya dengan sang suami soal surat wasiat Ivan kalau aku sekarang sama mas Anang tuh udah menuliskan ini loh Kalau kita dua-duanya udah gak ada, ungkap Ashanti kan bunda sempat nulis kayak gitu loh sahut Aurel Loh terus harus Karena supaya anak-anaknya itu gak berantem empat-empatnya Kita gak tahu tiba-tiba kenapa-kenapa Jadi kita udah oh pokoknya nanti Siap-siap lanjut Ashanti Diakui Ashanti, sakit autoimun yang ia alami menjadi masalah satu pemicu dirinya membuat surat wasiat Aku baru bikin pas aku kena autoimun itu Pas aku lagi stres terus sampai langsung panggil orang yang ini atau notaris Terus aku tulis gitu Mas Anang juga okein nggak apa-apa Pada momen itu pula Ayu Dewi sempat menyinggung soal pembagian honor saat keluarga Hermansa mendapat jeep bersama Kalau uang yang kalian dapat bareng-bareng tuh gue suka pengen tahu deh Itu gimana bagi-baginya Misalnya nyanyi off air bareng Itu gimana? Tanya Ayu Ya bagi masing-masing kan kalau ada Aurelia ya, harus Aurel dibedain, aku dibedain sama Anang gitu dong. Kecuali Arsi, Arsha masih gabung sama kita kalau kerjaan. Kalau Aurel kan udah gede. Kalau dulu waktu awal-awal, waktu kita belum ada uang, masih masuk semua buat rumah tangga. Kayak ada kerjaan bareng, uangnya pasti habis buat bulanan. Buat macem-macem kan gede, tandas Ashanti. Tak hanya membahas soal surat wasiat, Anang juga mengaku pernah membuat sebuah janji bersama suami dan dua anaknya, yaitu Aurel dan Ashiril Hermansyah. Ashanti mengaku bila sang suami, yaitu Anang Hermansyah, selalu ingin tinggal berdekatan dengannya bila sudah menikah. Itu diungkapkan Ashanti saat menjadi berkolaborasi di channel Youtube Ayu Dewi Dulu perjanjiannya kayak gitu, ujar Ashanti Hal ini lantaran rasa sayang anak Hermansyah kepada dua anaknya yang tak pernah padam Ashanti lalu menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat antara keluarga ini Kita pernah berjanji gitu Berempat aku, Aurel, Ashiril, Mas Anang Bahwa kalau anak-anak nikah, pokoknya tetap akan tinggal gak satu rumah Paling gak kayak sebelahan, tutur Ashanti Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, Aurel dan asyril semakin dewasa Anang Hermansa dan Ashanti pun menyadari bahwa perjanjian itu terasa tak adil Keduanya memahami ada kemungkinan bila pasangan dari kedua anaknya merasa tak nyaman Hingga akhirnya Ashanti dan Anang Hermansa tak akan memaksakan perjanjian tersebut